Dengan bertambahnya usia, pasti ada saja perubahan pada tubuh yang dapat terjadi, baik dari segi pikiran, mental hingga fisik. Hal yang paling kentara terlihat dari perubahan fisik yang terlihat dari munculnya tanda-tanda penuaan seperti keriput, kulit kusam dan kelelahan. Penuaan menyebabkan seseorang menjadi tidak percaya diri karena wajah akan terlihat menua akibat kulit keriput dan kering sehingga merasa tidak cantik lagi, badan tidak sesehat waktu muda, cepat merasa lelah, sakit-sakitan dan keluhan lain yang ditimbulkan akibat bertambahnya usia. Memang tidak mungkin menghindari terjadinya penuaan, tapi kita bisa mencegah datangnya penuaan yang datang terlalu cepat. Maka dari itu, banyak orang yang menggunakan segala cara agar tetap awet muda. Tanpa disadari, Hampir setiap hari kita bertemu dengan radikal bebas dari sinar matahari, asap kendaraan, atau dari asap rokok dan radiasi HP. Bahkan pola makan yang buruk pun turut mempengaruhi kondisi kulit Anda. Dokter Denham Harman pada tahun 1956 menyatakan bahwa proses penuaan terjadi karena kerusakan jaringan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa kimia yang berisi elektron tidak berpasangan yang terbentuk sebagai hasil sampingan berbagai proses seluler atau metabolisme normal yang melibatkan oksigen. Karena elektronnya tidak berpasangan atau tidak stabil, secara kimiawi, radikal bebas akan mencari pasangan elektron lain dengan cara bereaksi dengan substansi lain, terutama dengan protein dan lemak tidak jenuh. Radikal bebas dapat bereaksi dengan DNA, menyebabkan mutasi kromosom dan merusak mesin genetik normal dari sel. Dan apabila kadar radikal bebas dalam tubuh tinggi melebihi kemampuan tubuh untuk menetralkannya, radikal bebas akan berakumulasi di dalam tubuh. Hal ini akan memicu stres oksidatif. Fenomena ini akan memicu peradangan sel yang berperan penting dalam proses penuaan kulit. Selain pada kulit, stres oksidatif juga menjadi pemicu utama timbulnya penyakit kronis dan degeneratif seperti kanker, katarak, penuaan dini, radang sendi, penyakit jantung dan pembuluh darah, maupun penyakit saraf. Radikal bebas dapat terbentuk melalui proses alami. Namun, radikal bebas juga dapat dibentuk oleh diet yang salah, stres, merokok, alkohol, obat-obatan, Paparan matahari serta polusi udara. Jadi, semakin banyak terpapar radikal bebas, semakin cepat tubuh kita mengalami penuaan. Sejumlah upaya dapat dilakukan untuk melawan radikal bebas. Salah satu solusi anti-aging yang paling baik menurut peneliti adalah memperbanyak asupan antioksidan. Antioksidan merupakan molekul dalam sel yang dapat mencegah radikal bebas mengambil elektron sehingga radikal bebas tidak menyebabkan kerusakan sel. Dengan antioksidan, maka jumlah radikal bebas dalam tubuh kita tetap stabil. Jika diisi oleh asupan antioksidan secara konsisten, tubuh dapat meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan antioksidan? Sebenarnya, tubuh kita secara alami menghasilkan antioksidan. Tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk mengimbangi jumlah radikal bebas dalam tubuh. Memangnya berapa sih jumlah antioksidan yang dibutuhkan supaya tetap awet muda? Menurut penelitian, antioksidan dihitung menggunakan skala orak. Kadar antioksidan yang sebenarnya kita butuhkan disarankan 11.000 orak unit per hari supaya dapat menyeimbangkan kadar radikal bebas dalam tubuh. Untuk mencapai angka 11 ribu per hari, simak beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Katakanlah kita makan satu pisang saat sarapan, salad, selada, setengah cangkir irisan ketimun, dan persik kalengan untuk makan siang. Makan malam seporsi kacang polong, wortel dan setengah cangkir kacang polong beserta dengan salat, dan akhirnya minum secangkir semangka untuk pencuci mulut Setelah menghabiskan 9 porsi buah dan sayuran kita hanya mendapat 2.700 unit kurang dari seperempat asupan harian minimum Jadi apa yang harus kita lakukan? Makan 36 porsi sehari belum lagi jika yang kita makan itu junk food, gorengan, jajanan, dan minuman manis Makanan tersebut tidak ada antioksidan malah menyebabkan berat badan naik dan obesitas. Seperti yang kita ketahui, harga buah juga tidak murah. Mengonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan Asupan antioksidan juga dapat dibantu oleh suplemen, namun untuk mencapai batas yang disarankan, perlu berbutir-butir suplemen yang harus dikonsumsi dalam sehari. Akibatnya timbul efek samping yang menyebabkan masalah-masalah baru. Air yang kaya antioksidan Walaupun banyak sekali suplemen antioksidan sampai produk kecantikan yang tersedia untuk membantu mencegah penuaan dini, pakar kesehatan selalu menyarankan agar mendapatkan antioksidan dari bahan yang alami seperti air. Tes antioksidan pada air minum biasa didapatkan angka plus 216 yang artinya mengandung radikal bebas sebanyak 216 ORP Mari kita lihat kandungan antioksidan air tersebut setelah diproses dengan botol alkali hidrogen trefiniti selama 5 menit Antioxidan air setelah diproses menjadi minus 911 yang artinya mengandung antioksidan 911 ORP. Jika tubuh membutuhkan kandungan 11.000 antioksidan per hari, maka anda cukup minum air dari botol trifinity sebanyak 12 botol untuk mencukupi kebutuhan antioksidan anda. Hanya dengan konsumsi 12 botol per hari, maka anda akan mencukupi kebutuhan antioksidan per hari. Air sangat esensial dalam memelihara kesehatan kulit. Mengonsumsi air yang cukup bisa menjaga kulit tetap terhidrasi, merevitalisasi kulit, dan menjaga elastisitas kulit sehingga bisa menghambat tanda-tanda penuaan dini seperti keriput sehingga membuat kulit tampak bersinar. Pertanyaannya adalah, apakah semua air sama baiknya untuk kesehatan kulit? Salah satu uh, fungsi utama daripada molekul hidrogen ini manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan Karena antioksidan yang sangat bagus juga dia bisa berperan pada kesehatan kulit, anti-aging untuk uh, menghambat penuaan dan menetralisi berbagai radikal bebas Jadi, solusi antioksidan tinggi mudah didapatkan dengan ekonomis dan aman adalah botol Trifinity Dengan minum air alkali, proses penuaan dapat dibalikkan dan sisa metabolisme dapat dikurangi dalam jangka panjang ke tingkat usia yang jauh lebih muda fungsi-fungsi organ pun dapat dipulihkan kembali air alkali yang kaya hidrogen juga menekan pembentukan radikal bebas akibat paparan sinar ultraviolet dan penggunaannya terbukti memperbaiki kerut-kerut di wajah setelah 90 hari air kaya hidrogen menetralisir radikal bebas toksisitas sel dan akumulasi dari beta galaktosidase. Air kaya hidrogen juga menekan kerusakan oksidatif yang dapat membantu menghambat reaksi inflamasi yang berhubungan dengan usia. Lebih mudah masuk ke dalam sel, termasuk sel mitokondria untuk menekan radikal bebas dan mencegah kerusakan sampai ke sel terdalam. The hydrogen is a very good antioxidant. So during problems with our health, for example, or during aging, or during other situations, acute and chronic illnesses, uh, we overproduce oxidants in hydrogen rich water. So its safety record is, is absolutely excellent. Now that the positive effects of hydrogen have been confirmed in about 80 different human disease models, scientists are feeling very excited about its impact on disease treatment and prevention. There are three simple reasons why hydrogen is helpful. Number one, molecular hydrogen can convert toxic oxygen radicals to water. It is the smallest molecule, smaller than oxygen, and can easily and quickly enter the cells and mitochondria better than any other antioxidant. Number two, hydrogen also triggers an increase in our body's own antioxidant system, like glutathione. And various other cytoprotective enzymes. Number three, hydrogen exerts a beneficial effect on cell signaling, cell metabolism, and gene expression, giving it anti-inflammatory, anti-allergy, and anti-obesity effects. Banyak yang bertanya pada saya, apa sih rahasianya umur segini masih kelihatan orang muda? Aku setiap hari minum satu sampai dua liter air alkali hidrogen ini karena manfaatnya banyak banget selain kulit aku jadi lebih segar, lebih cerah aku juga jadi gak gampang capek dan tidurku juga lebih nyenyak dan yang paling penting ini bisa mencegah berbagai macam penyakit contohnya, aku dulu penderita kista dan miom tapi sejak aku rutin minum air alkali hidrogen ini kista dan miomku berangsur-angsur hilang tanpa obat dan operasi loh nah sampai saat ini Aku tetap rutin minum air alkali hidrogen untuk menjaga kesehatan dan supaya tetap awet muda. Yuk mulai sekarang ganti air minummu dengan air alkali hidrogen Trifinity.